Ya. Dengan boleh minta dibeliin sesuatu nggak? Sesuatu apa, Skin Skincare. Buat apa sih? Iko buat apa? Ya biar glowing lah kayak cewek-cewek lain. Kan kamu mau udah cantik. Ngapain sih beli skincare itu? Ayo dong beliin ya. Udahlah, jangan. Ayo Mending kita ke taman yuk. Main. Main gitu. Ayo. Tapi nanti beliin skincare ya. Ah, gitu gampang. Iku gampang. Udahlah. Iya, yeah. minta skin skincare nggak dibeliin pas lihat cewek glowing aja melotot matanya iya pasti dibeliin menang aja sih apa kamu ngamen aja eh kamu say kebetulan aku mau nanya dong kamu mukanya glowing pakai skincare apa atau tiap minggu kamu kesalon ya nggak say aku cuma pakai S-Glow, MS glow Emang sebagus itu ya? Iya, Shay Jadi pengen nyobain Aku juga pengen beli dong Gimana belinya? Kamu mau? Iya Kalau kamu mau, nanti aku antar ke Istana Hejo Di situ selalu ready stock Banyak banget nah, Boleh dong, boleh Aku jadi sabar pengen beli Kamu bisa dilihat di Facebook <tik> ada, ada namanya Hejo Bunda KNS Di situ selalu sedang ser imut bosnya es globe emu gimana ya pura. banyak banget babe itu bagus bagus banget jalan aku ke situ yuk yuk yuk ayo ah anta mana Permisi, Pak Kasir yang ganteng. Iya, ada apa? Mau konsul dong? Konsultasi apa, Mbak? Ini teman saya. Kenapa? Ada produk MS dong, Mbak. Oh, kalau gitu kebetulan di sini ada akarnya. Langsung aja ke Bunda Heni. Iya, yeah, makasih ya. Iya, yeah, sama-sama. Permisi, Iya yeah, halo. So da si muka, ini buat teman saya. Oh, yakin kira-kira saya cocoknya pakai apa ya? Kulit wajahnya cenderung ke lebih kusam dan kering ya? Iya. gimana ya, Apa ada keluhan yang lain? Enggak ada. Itu cocoknya pakai ini sih, pakai kan ada empat varian ya? Iya. kamu cocoknya yang pakai whitening deh. Oh. Ya. Dia lebih ke mencerahkan. prosesnya berapa lama ya, Bu? ya bisa instan hmm. harus rutin aja pakainya pokoknya oh, ya. hmm, rajin pakainya Belum kamu cobain produknya kamu lihat-lihat dulu ya hmm. ini di sini ada bermacam-macam jenis sih dari skincare sama kosmetik di Glow ada hmm. di sini juga ada cara pakainya hmm. untuk paketnya ini dia satu paketnya itu Uh, ada empat jenis. Satu facial wash, kedua toner, lalu uh, whitening night cream, sama krim malamnya. Uh. Paketnya berapa, Bun? Untuk satu paket wajar. Ini 300 Udah harga dari pusatnya sih segitu, Jadi kita nggak boleh jual harga di bawah harga pusat gitu ya. Memang ini ada berapa macam, Bun? Untuk paket wajah itu ada empat varian, yang satu paket whitening ini ya, untuk cenderung ke wajah yang kusam sama kering. Yang kedua itu ada paket acne buat wajah yang berjerawat sama berminyak, ketiga itu ada ultimate. Ini ultimate, eh, ini. ultimate ini untuk wajah yang berflek kita hitam, hitam. Nah. Iya. apa sih masasudahnya ya flek nah ya tokolotan ya nah yang keempat ada luminos, luminos Oke. itu bekas jerawat suka bintik-bintik hitam timbulnya ya jadi pakainya yang luminos jadi kita bisa disesuaikan sama kebutuhan wajah kita gitu makanya tepat gitu ya. Ini kenapa? bisa harga ecer kan, Bun? Bisa. Nah, kalau kita beli aja dulu paket, lanjut kalau misalnya habis toner atau krim malam sih biasanya yang cepat habis. Boleh beli Acer juga. Uh, satuan, tapi berapa ini, Bun? Kalau satuan ada harga ecernya di sini juga ada untuk beli satuan. ya ini udah langsung ada harganya sih semuanya. Di, di katalognya sudah lengkap ya Nanti tinggal dibaca langsung Untuk satu paket Masuk free washnya saya. saya tinggal pilih sih Ada ininya Ini yang terbaru Nanti juga di free in, in Ini in hmm. Dari MS Low Cosmetics Boleh buat Tinggal ada yang mau ditanyain, tinggal WA aja ya. Oke. Mau oh, minta kantongnya tantongnya? Tidak. Nanti bayar di kasir. Ya. Ini ya, Mas. Ada yang nggak ada gak? Oh Di sini semuanya ada, Mas. Mbak cari apa? Tinggal pilih aja. Terus. Baik, tunggu, ba. oh, iya, mau, mau. Oh, ya, nih wangi-wangi. Terus, aku udah banyak loh ini, ini. Ini pak, batalnya jadi sekitar 850 ya Oh iya Masih Ya, selamat ini Mbak totalnya jadi 300 pas ya ya makasih ya, ya sama sama